Hai guys, selamat datang di channel saya Aditka Karudin Fajrin Salam kenal uh, Ini, bukan Youtube? Ah, uh, lupakan saja Selamat menikmati video <laughs> Sampai jumpa Halo Sobat AKF Sagitarius Di video sebelumnya, saya memainkan game Pokemon X yang bertualang di negara Perancis Dan saya mendapatkan ide untuk membuat Paperclip dari menara Eiffel, ya. ini dia dari lapaknya Paperclip TVT seperti biasa ya. Kalau kalian ingin membelinya ada di link deskripsi dan di video sebelum-sebelumnya juga saya membuat Pepper bond-bond saya. Kalian bisa menontonnya di link deskripsi juga. Oke untuk pembuatan paperclip menara Eiffel ini yang dibutuhkan adalah itu saja kotaknya alat-alatnya seperti pembuatan bonsai, ada gunting, ter lem putih atau lem kertas, dan alat untuk mengoles lemnya. Saya juga menggunakan jari sesuai keinginan kalian saja. Oke, langsung saja menonton proses pembuatannya. Mari kita mulai ya. dulu ini agak tebal ya konon nomor pertama ini contoh ya oke Wah, contohnya ini nah ini dari satu ya 13 15, 32 44 Lima enam enam puluh tiga enam puluh empat enam puluh tujuh tujuh puluh lima tujuh puluh dan akhir 86. 864 ya. Mari kita gunting satu persatu. Alright. Kita mulai menggunting dulu ya, Bagian bawah dari menara Eval yang siang hari ya, karena ada dua di sini. Siang hari dan malam hari. Nah, ini perbedaannya. Ini untuk siang hari dan ini adalah lampunya untuk malam hari. karena depan belakang ya. Seperti contohnya ini siang hari dan ini malam hari atau sore hari kita mulai dulu dari yang ini ya kertas yang kertas mulai dari ini dulu oke kita gunting leher kecil-kecil Sebelah sini. terima ya dan yang kecil-kecilnya ちょっと待って<音楽> bagian pertama sudah lanjut ke bagian kedua oh, oke okay. ini bagian tengahnya tadi bagian dasarnya yang udah dulu aja dua Kan sini lurus, hai, oh, sulit jadi hai, hai, hai, hai, hai, Nah, lihat kalau kita nih Lundung-lundung Ini juga yang biasa All right. All right. Oke, oke, gak Oke, okay. oh, saya lanjut ke puncak menara. Lanjut ke bagian puncak menara. I'm not. Oke, nanti dapat untuk menara Eiffel yang siang hari. Eh, sudah ya, ini bagian bawahnya, ini tengah atas untuk mener level yang siang hari. Dan untuk yang malam hari ini atau sore hari, sama saja ya secara mengundingnya ya. Kita ikuti saja seperti yang tiga ini. ini akan saya skip ya, oke ini akan saya skip, kita juga di sini bagian alas dari atau bawah oh, dari menarifalnya. Sebelum ini saya gunting, saya akan menempelkan ini ya, jadi sebuah menara. Oke.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 Mari kita lanjut ke lantai 2 Ini lantai dasarnya Atau fondasi Lantai 2 kita lipat dulu di yang putus-putus ini hitung nah, putus kaki juga ada putus-putusnya Oke, okay. sudah semua dilipat, tinggal lanjut ke pengeleman. Mari kita lanjut peng ke pengalaman, ya.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 Thank you.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 oke babak terakhir ya menempel uh, pilar tertinggi ke tiang Mau tingginya nanti di sini ya di sini nih Nah gitu <guruh> ini baru sebelah ya nanti kan sebelahnya yang versi malam hari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 Thank you. Thank <laughs> you. Oke, warna egg sudah jadi ya. Ini yang untuk uh, pagi hari hari, yang untuk yang sore hari dan malam hari. nantinya akan di satu gini ya. Jadi, lagi, dari Kita nanti proses pembuatan tatakan dari egg Kita giling dulu. Kita mulai menggulung dengan simpan untuk nanti kita panggil dulu Tempotnya juga untuk nanti kita bikin ratakan lagi dulu Tugas penguntingan selesai. Langsung saja kita lipat. Oh iya lupa saya Ini benar-benar topat garis di bawahnya ini ya. ya seperti ini ya. Oke. Ini untuk menempelkan ini ya di bawahnya. Seperti ini nanti. Nah. Kita ke ini ya Bye. karena kita lanjutkan ke penggantian background hari. selamat menikmati Baby. <laughs> <laughs> tapi daun-daunnya benci kita begini aja ini dulu tatakannya menuju ke proses pengalaman dan penelitian backgroundnya, itu kan siang hari, itu sore hari atau malam hari, tempelkan ke sini nanti, seperti ini. Nah, bawah tas, ini belakangnya, ini akan ditempel ke sini. Ini untuk ditempelkan ke sini ini seperti ini ke bagian bawahnya harus pas tengah-tengah ya kita lihat dulu sisi-sisinya pasti tidak sebelumnya kita sudah bikin ini yang hari ini dalam hari ini tatakan dan ini background ya tunggu aja sangga ini ini akan seperti ini ya dekat belakang oke ya, ya. ini masih kosong bagian atasnya ya ini adalah bagian atasnya Kita ambil dulu untuk yang pohon nanti ya kalau banyak bagian pohon ini banyak sekali takpatnya ada daun ada batang Dan batangnya, kalau hari dan siang hari yang ada keterangan, memang gelap. Oke, jadi ada batas atasnya. Masuklah dulu. Oke. Okay. Ini adalah tutup atasnya dari sini Ini begini. Masuk ke sini. Ya. Ini ke sini. Ini akan lipat menutup. Oke. Okay. Ini akan saya skip ya. Lanjut ke pemrosesan penempelan background ke tatakan ya. Untuk bagian depan adalah hmm. Eiffel Tower yang siang hari ya. Sore nah, harinya yang di ya Oke, okay. untuk seluruh ini kita polesin lem. pastikan tepat ya. Di ujungnya pas. Oke, Oke sudah menempel tetakan Tinggal menempelkan menara di sini itu kita buat dulu pohon-pohon disini ya Dan gambar ini gambar ini gak terlalu banyak ya nanti akan saya potong sebagian aja karena sama aja ya malam siangnya jadi bikin satu maksudnya skip langsung tempelkan oke okay. nanti kita mulai menggunting uh, pohon-pohonan ya untuk ini skip aja karena sama aja ya kawan, -kawan. kita mulai dari sebelumnya dulu kecil untuk Oke, ini bagian tanah ya, tanah berumput. Dan yang coklat-coklatnya adalah komponen batangnya. Bersingkat durasi, saya akan menyemakkan kepentingan saja. Nanti akan berbentuk langsung pohon-pohonnya ini, dan ini Oke. mantap. Kita ambil satu satu, ini untuk lipatnya. ini untuk tanah nanti ya, taruh pohon ya. lakukan juga hmm. untuk yang lainnya ingin. yang lagi ya untuk malam bu untuk siang. Eh. oke okay. ya ini bagian akan tanahnya. tinggal pohonnya kita lem ini ke sini ya di nomor 69 berarti. 70 79 oke okay, seperti ini nanti disini ada pohonnya disini 5 pohon disini 5 pohon dibelakang 5 pohon 5 pohon juga ini nomor 82 Jadi di sini. ini 76 disini ini nyari disini akan tempelkannya proses pembuatan batangnya ini ini nah, ini kecil di sini udah ada 10 pasang ya nanti si daunnya akan dapat lutut seperti ini tempel untuk pohon cemara ya pohonnya begini nanti nah. kita tempel dulu ini ya daunnya dan cemara nya silam sini semakin tinggi semakin mengecil, ya, seperti pohon semarak saja. pelan-pelan Ya Akhirnya muti lah Oops nanti akan seperti ini ditumpuknya yang tidak ada garisnya akan berada di depan yang ada garisnya ini kita ke belakang background-nya ini nanti kita masukkan ke sini di lem Sup. oke kita nunggu paling dulu lakukan untuk ke sembilan pohon lainnya dan masih ada mode pohon untuk malam hari Alright. 10 pohon versi siang hari sudah jadi ya, tinggal ditempelkan saja ke sini. Dan untuk malam harinya, kalau kita lakukan hal yang sama, kita menempelkan dan menggunakannya sudah ada di mode siang hari. Oke, akan saya langsung tempelkan saja. Eh, di makanan sini, di kiri sini. Alright. Kalau pohon-pohon cemaranya sudah ditempel seperti ini, kita tinggal mengelem marah evil yang versi siang hari ke background-nya. juga hal yang sama untuk pergi malam hari ini. Oke, langsung aja. Mantap. Oke, kalau sudah begini, tinggal yang malam harinya. Ya, cara menempelkannya sama saja seperti versi si siang hari. Ya, sudah ada pohon. Pohon dan ini nanti di sini. Oke. Okay. Check it out lihat kawan-kawan versi siang harinya sudah selesai ya ini ada tamannya ada pohon semara dan levelnya kita tinggal yang ini oke seperti yang saya bilang kita akan melemparkan ini untuk sekarang saya kan memvideo pembuatan portofolinya ya kalau sudah seperti ini ya kita kasih lem di sininya Oke. Okay. Kita ambil gambar daun yang ukuran besar. Nah, ini dia. Kita tempelkan. Masukkan ke dalamnya. Ini Oke, okay, di bawahnya. Yuk, kita cari daun yang sedangnya. daun ukuran sedang adalah yang ini. Nah, ini yang kita kasih lem dalamnya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, ya. Sudah di tingkat dua, tinggal ujungnya, ujungnya. Kasih lem lagi nih. Oke, ini untuk tampilan belakang ya. Nanti tempelnya begini. Nah, menghadap ke background yang ada garisnya. Oke, ini titik merah kita kasih lem. Untuk ditempel ke ini dia. Si tamannya di sini seperti yang ini. Butirnya 5 Seperti dadu lima ya. Ini dua, tengah satu, dua. Okay. kita tempelkan di ujung lakukan juga untuk ke sembilan pohon lainnya right sudah jadi ya, sembilan pohon tinggal kita tempel tempelkan aja oke, okay, oke okay. oke, okay, oke, okay, oke okay. Na na na na na na <laughs> mm -hmm. Gua lagi di tengah-tengah. oke. Oh, okay. Iya. Tinggal menempelkan merah eiffel ya. Lumayan, langsung di tempelkan. Alright, oke, kawan-kawan sudah selesai ya. Miniatur Eiffel Tower atau menara Eiffel ini versi siang hari, belakangnya ini versi malam hari. Proses pembuatannya sudah kalian lihat ya Oke Ini dia Mantap! Oke kawan-kawan, sudah jadi ya Paper Cup Menara Eiffel-nya Ini untuk versi pagi dan siang hari Ini untuk versi sore dan malam hari Di belakang Oke. Paper Cup ini nah sana ada papercraft pun saya dan origami ini konten-konten saya sebelumnya. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube saya supaya saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, Salam Akabe Sagittarius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.